Saya Tori dengan dengan yang ada P dua ratus tujuh saya akan menjelaskan tentang penggunaan halaman login. Di Disini ada username dan password, termasuk itu, terima kasih Halo, perkenalkan. Nama saya William Wijaya. Bersama dengan teman saya, Michael Kuswanto, dengan NRP 217-2011 dan NRP teman saya 217-2037, di sini kami akan mempresentasikan mengenai website yang kita kami buat di bagian home. Terdapat event yang kami buat di dalam event ini. Terdapat berbagai macam event yang diselenggarakan, contohnya turnamen dan juga sale terhadap produk yang kami jual. Selain itu di website kami juga terdapat mode naik, atau mode gelap, dan juga mode biasa. Selain itu di dalam daftar kami juga dapat diklik bagian produk. Nah, setelah diklik nanti akan muncul produk-produk yang kami jual. Selain produk yang kami jual juga kami menampilkan uh, welcome atau selamat datang terhadap website kami. Selain itu, di kami juga ada bagian card, di bagian card ini, saat nafbarnya di klik, maka muncul, muncul atau pindah ke bagian card. Nah, di bagian produk, terdapat produk-produk yang sudah kami tampilkan. Di situ terdapat tombol description, yang bila diklik akan menampilkan deskripsi dari produk tersebut. begitu pula dengan produk-produk uh, lainnya selanjutnya ada tombol etukar to yang jika diklik akan menambah item ke dalam cart yang juga bisa ditambahkan secara uh, manual dan juga bisa di-remove ya, uh, ditambahkan coba kita tambahkan item-item uh, yang lain Oke, okay. selanjutnya itu terus di uh, menu art ada tombol checkout yang yang jika diklik akan menampilkan struk atau bill yang terdapat dalam toko kami. Ya, berikutnya kita akan masuk pada halaman kontak us. Begini tampilan halaman kontak us yang telah kami buat. Sini ada judulnya, kontak as. Sini ada logo kami, dan di sini ada form yang dapat diisi. Dan di sini ada bagian footer. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan halaman kontak as. sini kita dapat insert nama, pilih, dan email maranata.ac.id dan country di sini kami menyediakan beberapa pilihan ada Australia ada Kanada ada USA ada Indonesia dan overseas di sini kita pilih Indonesia dan type something pesan yang ingin disampaikan kepada developer pembuat webnya contohnya begini Hai webnya keren banget nah kita pencet tombol submit akan muncul alert seperti ini thank you for contacting us we will reply your message soon kita pencet Oke okay, dia akan refresh halamannya lagi dan pesan yang diisi tadi muncul di hasil.html seperti ini nah, ada nama, email, country dan subjeknya adalah pesan yang dituliskan tadi Hai webnya keren banget Terima dia dengan NNP 217 akan menemukan website halaman about us Pada halaman about us ini terdapat nama-nama anggota -nama kelompok kami yang terdiri dari 11 orang Yaitu Ineskela David Martin Darmadi Lilian Visaputra Torik Hidayansyah Yuvie Adistimulyono, William Nijaya, Lina Angelina, Michael Kuswanto, Tresya Putri Nadia, Alvin Yu, dan Fabrica Emanuela. Kenalkan nama saya Yuvie Adistimulyono dengan NRP 2172005. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai halaman resources. Di halaman ini kami mencantumkan tools apa saja yang kami gunakan untuk membuat website gator. Halaman ini berisikan 8 buah card yang jika kartu di hover akan muncul border shadow berwarna hijau dan jika batangannya diklik akan langsung mengarahkan kita ke website resmi tools yang kami gunakan. Halo, perkenalkan saya Haskell David Setiawan dengan NRP 217203. Saya di sini mewakilkan teman-teman saya sebagai ketua proyek dan saya di sini bertugas untuk mengatur berjalannya proyek. Lalu saya membuat halaman home, produk dan cart, bagian PHP pada kontak us dan juga JavaScript pada halaman login. Kesan pesan saya pada proyek ini. Proyek ini sangat bagus untuk kami para mahasiswa baru untuk saling bekerja sama dalam tim dan juga berkontribusi antar mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Martin Widarmadi dengan NRP 2072010. Saya berpartisipasi dengan membantu pengerjaan JavaScript bagian halaman login dan juga membantu di halaman kom pesan dan kesan saya untuk project ini adalah menarik karena ini adalah project pertama saya juga dikerjakan bersama 10 teman lainnya bisa dikatakan ini tim sehingga ini saya belajar untuk bekerjasama dan saling membantu jika ada project-project mendatang dalam bentuk tim terima kasih nama saya Alvin Nurmanis Jaya dengan nama 167034 di sini saya mengerjakan pada bagian awal dari kontak khas about us dan juga pada saat coding bareng lewat discord dan juga lewat Zoom pesan-kesan dari saya menurut saya Project ini cukup menarik terutama diadakan untuk semester awal-awal jadi setiap mahasiswa yang terlibat di dalamnya dapat merasakan Halo, perkenalkan nama saya Vina Angelina dengan NRP 2072022. Di proyek ini saya melakukan pengajakan kodingan dan jika ada yang salah saya memperbaikinya, membuat external CSS dan merapikan kodingan. Kesan saya terhadap proyek ini adalah sangat berkesan karena bisa merasakan bagaimana uh, rasanya bekerja sama di uh, tim besar. Dan pesan saya adalah semoga proyek ini masih ada di angkatan selanjutnya. Halo, perkenalkan. Nama saya Tabita Emanuela Petambunan dengan NRP 217.2021. Dalam tugas besar ini, saya melakukan pengejaan template untuk banner, melapikan codingan, serta sedikit membantu saat teman kami share screen. Dan untuk kesannya, bagi saya mahasiswa semester 1 Cukup menantang Karena ini, saya masih banyak Yang belum saya tahu Namun semoga dengan adanya tugas besar ini Bisa menambah pengalaman Serta membuat saya bisa lebih berkontribusi lagi Saat ada tugas besar mendatang Terima kasih Halo, nama saya Bari Gida Dengan NRP 2017 2019 Di kelompok ini Saya mengerjakan Mock up di bagian home, pencarian gambar, loading, mengoding di bagian kontak as, dan pembuatan video ini. kesan pesan saya adalah sangat menyenangkan berada di kelompok ini karena saya dapat mengembangkan skill saya. Perkenalkan, nama saya William Disaputra dan NRP 2172023. Di sini saya ikut serta dalam pembuatan halaman resource dan bootstrap untuk halaman shopping cart kesan dan pesan untuk project ini tentunya project ini sangat berkesan untuk kami banyak insight-insight yang dapat kami ambil banyak pengalaman yang dapat kami ambil apalagi kami sekarang baru duduk di semester 1 banyak pengalaman yang berguna pastinya untuk kedepannya Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yovia Destrimuryono dengan INRP 2172005 pengalaman dalam project ini sudah terbentuk banyak saya hanya membantu mengedit foto yang dibutuhkan seperti foto di logo dan foto carousel. Lalu saya memberi opini saya mengenai kutuk estetikanya, lebih betul di kanan, di kiri, atau di tengah. Menurut saya, proyek ini sangat membantu kami yang kebanyakan adalah mahasiswa baru untuk bekerja sama dalam tim. Walaupun proyek ini melelahkan, tapi setelah melihat hasil akhirnya, saya merasa senang dan bangga pernah menjadi bagian dari proyek ini. Perkenalkan nama saya Michael Kuswanto dengan NRP 2172037. Pada Project ini saya berkontribusi dalam pengerjaan codingan carousel atau slide iklan pada halaman home dan juga saya membantu pada pembuatan JavaScript login dan saya juga membantu pada JavaScript checkout. Menurut saya Project ini sangat menarik dan bisa sangat membantu kami maupun mahasiswa-mahasiswa lain setelah kami dalam bekerjasama sebagai tim untuk banyak proyek yang akan didapat kedepannya. Halo, nama saya Tessy, Tugas saya dalam pembuatan proyek berdasarkan 11 orang ini sebenarnya membuat halaman kontak TAS, tetap halaman kontak TAS dikerjakan secara bersama, Pengalaman saya selama bergabung dalam proyek dasar 11 orang ini Saya mendapatkan banyak pengalaman dari kerja sama tim dan mengenal ke-11 tem ke teman-teman dalam proyek ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liliana Kristiani sebagai dosen pengajar mata kuliah dasar. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bergabung bersama teman-teman lainnya dalam proyek ini saya terima kasih juga untuk kakak-kakak asisten dosen. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Project web data 11 orang ini. Terima kasih semua dan sekian dari video saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya William Wijaya dengan NLP 2172011. Di tugas besar ini, tugas saya membantu memberikan ide-ide dan masukan pada proyek yang sedang dikerjakan. Serta memberikan masukan terhadap gambar-gambar untuk tugas proyek kami Untuk kesannya, menurut saya tugas proyek ini cukup sulit karena saya harus mempelajari hal-hal yang baru Yang cukup sulit, serta saya juga butuh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman untuk mengerjakan proyek besar seperti ini Sekian dari saya, terima kasih